Oke okay guys, di video kali ini saya akan bagikan informasi penting buat kalian pengguna Indosat Uridu Pihak layanan Indosat Uridu telah membuka layanan asisten Google jadi di asisten Google ini, kalian bisa menanya-nanyakan seperti pelajaran, COVID-19, maupun kalian bisa bermain bersama dengan asisten Google. Bisa, cuma buat kartu Indosat Purhidu. Tapi kalau kalian masih bingung bagaimana caranya, ikutilah petunjuk ini. Selamat datang kembali di IM3 Oredo 208 dengan asisten Google. Ingat, kalau Anda ada kesulitan, katakan bantu saya atau tekan 0. Untuk main game, tekan 4. Inilah tips hari ini. Cobalah bertanya, bagaimana cuaca di Paris besok atau tanggal berapa hari ayah tahun ini? Nah, apa yang ingin Anda tanyakan? bahasa Inggris kamu dalam bahasa Inggris you. berapa kasus corona di Indonesia menurut Wikipedia per tanggal 13 Agustus total ada 132.816 Corona terkonfirmasi yang dilaporkan di Indonesia Ceritain cerita lucu dong Begitukah menurut Anda Kita bisa cari gambar hewan-hewan imut buat perbandingan Ceritain cerita lucu dong Oke, siap ya Seorang guru SD bertanya pada muridnya Anton, mengapa pekerjaan rumahmu mirip dengan tulisan tangan ayahmu? Jawab Anton dengan grogi Saya menggunakan pena ayah saya Oke itulah cara penggunaan Dari layanan asisten Google Jadi buruan kalian ikutan Dia nggak akan habis-habis sampai setahun Nggak habis-habis Ayo buru Pakai kota, nggak pakai datang nggak pakai pup, pakai paket pake pup. Ayo segera kalian ikutan Ayo. Like